Halo teman-teman Gunung Peek adalah sebuah nama di sebuah bukit kecil di tengah sawah di daerah Ciseeng Bogor Nah, ngerasain air hangat tapi asin. Nah, kalau belum, kalian wajib mengunjungi tempat yang satu ini. Ini, di Gunung Payek. ini mata air alami, loh, teman-teman. Air mengalir ke kolam buatan dan langsung kita bisa berendam di sini. Nah, kalau kalian penasaran, ditunggu ya. Episode lengkap Gunung Peck. Jangan lupa ya like dan subscribe channel ini agar kita dapat bersama-sama mengeksplor tempat-tempat yang luar biasa lainnya. Salam!